kita sebagai warga Konoha selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan dan kompak terus untuk mendukung yang terbaik buat idola kesayangan Lesti dan Bilar dan pastinya Bomi selalu menyuguhkan kabar-kabar spesial bahagia seputar Lesti dan Rizky Bilar. Untuk kabar pertama kita awali dengan kabar yang sangat membahagiakan selain BBL yang masuk nominasi di Indonesia Award. Papa Bilar pun ternyata masuk nominasi persahabat Ini kebanggaan banget ya Dua jagoan kita sudah masuk nominasi Yang pertama BBL Yang kedua adalah Rizky Bilar Nominasi Aktor Terkis 2022 Disimak untuk cara voting persahabat ya Di sini ada sebuah kalimat caption info yang dituliskan Nominasi Aktor Terkis 2022 Ayo vote Rizky Bilar sebagai Aktor Terkis 2022 Vot dihitung jika sudah follow akun Indosiar Award dan Indosiar. Cara voting yang pertama kalian wajib untuk follow Instagram Indosiar Award, yang kedua like postingan ini, yang ketiga komen postingan ini, yang keempat share ke teman kamu hasil vote, like plus komen plus share. Diperhatikan bersama untuk hasil voting itu dinilai dari like komentar dan share jangan lupa voting juga di aplikasi video nih persahabat dukung jagoanmu sekarang juga semangat kawal sampai juara yuk kita kawal sampai juara ya mudah-mudahan Baby BBL Papa Bilar bisa menang bisa juara di Indosiar World kita selalu mendukung yang terbaik berikutnya disimbang juga persahabat ya Cidukan semalam nih kita mendapatkan kebahagiaan asupan vitamin Semalam ada Cidukan nih, persahabat ya, Papa Bilar, Bunda Lesti di Kota Bandung lagi kulineran Duh, Sepertinya ada vlog kuliner nih, persahabat ya, Masya Allah Bahagia sekali, Alhamdulillah, orang-orang di sana, antusias warga Bandung, Masya Allah, luar biasa banget ya Ketemu Leslar, heboh banget tuh, Masya Allah Selalu mendoakan yang terbaik, selalu mendukung, mensupport yang terbaik untuk idola kesayangan kita Doakan yang terbaik juga ya, mudah-mudahan mereka di sana selalu sehat dan apapun yang dilakukan selalu dimudahkan, selalu diberikan kelancaran. Amin. Mereka tentunya besok tampil di SCTV, kita makin gak sabar banget ya kita lihat info resmi dari SCTV mengenai acara karnaval SCTV yang ke-32. Hari Minggu tanggal 14 Agustus 2022 pukul 14.00 sampai 16.00 waktu Indonesia Barat disiarkan secara langsung. Di SCTV, tempat atau lokasi di lapangan Manunggal Brigif 15, Kujang 2 Cimahi, Lesti Bilar. Sudah dipastikan, akan hadir, akan tampil menjadi bintang tamu di acara tersebut. Kita doakan juga untuk idola kesenangan kita, semoga menampilkan penampilan terbaiknya. Dan berikutnya persahabat, ya, polling sementara mengenai polling online penampilan paling dinanti di HUT SCTV ke-32. Alhamdulillah, idola kesayangan Lesti dan Rizky Bilar masih berada di posisi puncak dengan perolehan votes 4770 voting. Dan nomor 2 ada Agnes Mo. Perolehan votingnya 4222 votes. Yuk, Terus semangat, terus kompak untuk keluarga Konoha. Selalu mensupport yang terbaik buat idola kesayangan kita. Selanjutnya, disimak juga persahabat di stilisnya BBL. Atau outfit yang dipakai oleh Abang L di video yang diunggah oleh Abeni Ini merek bos persahabat ya untuk kupluk persahabat Ini dibanderol 1.300.000 rupiah Wow harga bukan kaleng-kaleng Dan untuk baju yang dikenakan itu mencapai 2.200.000 rupiah Masya Allah berkah barokah ya untuk rezekinya benar mudah mudahan juga rezeki idola kita bisa nular ke kita semuanya Amin dan selanjutnya persahabat kita lihat juga di ig nya Bunda Lesti semalam ya yang mengunggah foto gaya tidurnya Baby Gin dan Papa Gilang. Ini lucu banget nih bersahabatnya Masya Allah gaya yang sama. Dan kita lihat juga kalimat yang di posting oleh Bunda Lesti. Di situ Bunda Lesti mengatakan Masya Allah lucu banget ngakak lihat Baby Gin sama papahnya. Katanya tuh Masya Allah banget ya. <laughs> kita juga berharap banget nih Bunda Lensi bisa memposting foto saat BBL dan Papa Bila tidur dengan kayak yang sama pasti lebih cute banget ya luar biasa idola kita dan selanjutnya persahabat disimak juga diunggahan IGS terbarunya V, macam yang lalu persahabat ya ini pastinya seru banget nih semalam bikin api unggun ini bakal ada Kejutan spesial yang kita dapatkan di Bandung Insya Allah mudah-mudahan kita mendapatkan Kebahagiaan, kabar gembira Dan cidukan-cidukan vitamin bahagia Pastinya dari idola kesayangan kita Leslie dan Bilar Karena momen yang sangat Kita nantikan adalah momen keromantisan Kekiutan dan kegesrekan Dari Leslie dan Rizky Bilal. Tetap semangat untuk warga Konoha, tetap support, tetap kompak, dan solid mendukung karya-karya terbaik idola kesayangan. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan, dan apapun yang dilakukan selalu diberikan kelancaran dan kemudahan. Amin.